Air akhir ini akun sosial media Alshad Kausar Ahmad atau biasa dipanggil Alshad sedang ramai dibicarakan oleh warganet karena Alshad sering mengupload kegiatan saat sedang bermain dan merawat harimau benggala putih miliknya Harimau putih tersebut diadopsi oleh Alshad dari Afrika Selatan dan sampai di kediaman Alshad sendiri Biaya yang dikeluarkan Alshad untuk mengadopsi harimau putih itu hampir mencapai satu miliar Alshad Ahmad memberi nama harimau putih tersebut dengan nama Selene, kata awalnya adalah Selena yang berasal dari mitologi Yunani yang berarti dewi bulan. Selene adalah harimau Benggala putih, yaitu harimau yang berasal dari Asia anak benua India. Nama ilmiah dari harimau putih adalah Panthera tigris. Namun banyak yang mengira harimau putih adalah jenis harimau albino, padahal harimau putih bukan termasuk ke dalam jenis albino. Melainkan, harimau putih merupakan hasil dari harimau yang memiliki kondisi gen resesi ganda. Jadi, status dari harimau putih ini termasuk ke dalam hewan yang terancam punah. Habitat asli harimau putih yaitu berada di hutan lebat dan padang rumput yang rimbun. Makanan atau mangsa yang biasa dimakan harimau putih jika berada di alam liar adalah hewan seperti kerbau, kambing, rusa, dan babi hutan. Tetapi jika berada di penangkaran, harimau putih memakan daging ayam, daging kuda atau daging kanguru 5 kali dalam seminggu, dan puasa 2 kali dalam seminggu. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Salen si harimau bengala putih milik Alshad yang tingkahnya sangat lucu dan mengemaskan. Saat pertama kali tiba di kediaman Alshad, Selen awalnya masih malu-malu, tetapi beberapa menit kemudian Salen mulai menunjukkan sifat manjanya kepada Alshad dan memberikan chafing untuk Alshad. Chafing adalah suara ramah seperti ucapan halo yang digunakan harimau untuk saling menyapa. Ketika Alshad mengupload video di channel youtube dan instagram pribadinya Saat sedang memberi susu untuk Selen dengan dot bayi manusia Tak sedikit dari netizen yang menginginkan Alshad mengupload video saat Selen sedang menyusu setiap hari Banyak juga netizen yang menginginkan Alshad untuk sering membuat konten youtube bersama Selen Gak hanya haribah putih aja Alshad Ahmad juga diketahui memelihara kurang lebih 30 ekor binatang di rumahnya untuk memenuhi kebutuhan pakan mereka, Alsyad Ahmad harus mengeluarkan uang 50 juta rupiah setiap bulannya. Biaya makan terbesar dihabiskan oleh dua ekor harimau benggalanya. Pada tahun lalu, Alsyad sempat membeberkan jika biaya pakan daging untuk harimau bisa mencapai 2 juta rupiah per hari. Saat itu dua harimau benggalanya berusia 4 tahun dan merupakan usia produktif.